yo what up geng welcome back to my channel Detective slot si penyelidik slot gacor hari ini oke okay, hari ini gua uh, bawa peralatan 1,7 ya jadi gua langsung set ke bettingannya spin turbo 30 kali oke okay. anjur langsung dikasih sketch 4 kali wah hancur kah? wah gila gila gila gila. kok baru main loh baru mau kocok loh ini loh wah gila gila gila wah kocokan pertama langsung dikasih sketch 4 guys ya gila gila gila Oke, okay. oh ya, yeah. apa kabar yang kalian lagi nonton ya? Semoga kalian sehat-sehat, ya, dimanapun kalian berada, dilancarkan segala urusannya ya. Oke, okay. oh ya, yeah. gua mau bilang kalau gue itu main di situs, situs Retro 777 guys, jadi tujuhnya tiga kali ya. Kenapa gua demen ya? Kenapa gue seneng banget nih main di sini nih? Ya ini nih ini nih buktinya nih ya, baru spin pertama aja langsung dikasih ske skecer ya, skecer langsung ya tidak ada pemanasan, tidak ada apa-apa langsung dikasih, gak ada angin, gak ada apa langsung dikasih skecer lempar guys ya, gila gila gila gila nah, ini gue demen nih sini main itu ya gimana Sel selalu ada kejutannya guys ya Oke. jadi ini situs paling gacor dan terpercaya guys, lu menang berapa langsung dibayar di sini. linknya gue cantukkan di kolom, kolom komentar, kalian bisa klik dan langsung cus ke tkp bareng gue ya dan hari ini gua itu dapat informasi guys gua tuh dapat informasi ya gua tuh ada orang dalam nih guys ya jadi, jadi dapat informasi kalau hari ini itu lagi gacor gacornya guys ya wajib wajib kak wah sensasional kita sih guys ya sensasional kita 4 juta langsung nih wah kejutan ini luar biasa sih spin apa-apa juga belum dikasih skecer keempat langsung dikasih sensasional 4 juta gila lagi gila gila, gila. Dua lagi dong, Sketcher nih. Sketcher lagi kita guys, yang melonjak dikin, gak apa-apa lah ya. Wah, anjir, anjir, anjir. Langsung, langsung ini ya, langsung. Apa gua langsung gue aja nih guys ya. Jadi, sekiranya aja video kali ini gak, ya. Hah? Wah, anjir, ini udah profit banget juga nih. Oh ya, gua mau bilang ke kalian nih, ya. Kalau main di sini tuh, itu ada triknya guys ya. Ada pola-polanya guys. Jadi, kalau uh, kalian penasaran polanya apa kalian bisa ikut pola gua guys ya polanya ada di video-video sebelumnya ya tapi kalau males cek video gua uh, kalian bisa klik linknya link uh, link, tel, uh, gua, link telegram karena gua di sini ada grup telegram nanti gua cantumkan di kolom komentar kalian bisa klik linknya langsung join grup telegramnya ya polanya selalu update di situ setiap hari jadi pola-polanya kalian bisa cek langsung langsung uh, langsung terjun jdkp nya langsung coba polanya guys ya mudah-mudahan bareng gua kalian gacor mudah-mudahan bareng gua kalian juga profit di sini ya Oke okay. Oke okay, ini Spin luar Spin luar belum belum ini ya belum apa sih namanya Oke okay, jom pasirnya dong Oke okay, angkat tangannya ke okay. wah di skip media Oke okay, nggak papa kita ke Spin cepat uh, 20 kali ya Oke okay, let's go oh ya yeah buat kalian yang sudah klik video ini thank you banget ya thank you banget buat kalian yang sudah klik video ini ya dibantu juga like-nya share sebanyak-banyaknya subscribe dan jangan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif karena detektif akan selalu olah-olah TKP bareng kalian semua ya jadi uh, dibantu like-nya ya dibantu like-nya di share jangan lupa ya Oke, ini masih ya. Ini di luar, ya di luar ini belum ada yang meledak ya. Tadi RTP-nya meledak di dalam ya, di luar nggak ada. Nih, oke lah. Kalau mau coba ke spin turbo 30 kali 30 kali. Oh ya, ini gue mau bilang juga nih, guys. Ini nih kebiasaan-kebiasaan yang orang selalu lakuin nih, guys. Termasuk gua nih sebenarnya kalau orang udah profit itu biasanya bawaannya itu nafsu ya sange dia bawaannya bawaannya itu masih mau menang terus jadi main terus main terus walaupun udah profit nah itu sebenarnya salah guys ya menurut gue itu salah ya nah kenapa gue bilang salah kalau sudah profit itu sebisa mungkin langsung lakukan tarik dana guys uh, lakukan tarik dana aja wajer kali 50 skip sayang banget ya uh, langsung tarik dana supaya dana kalian itu kan aman juga itu di rekening kalian jadi kalau dan kalau bisa bila perlu daftar akun baru juga jadi akun kalian itu tidak terdeteksi uh, kemenangannya jadi kal akun kalian itu tidak disedot ya. jadi kali ini gue buktikan juga nih sekali uh, sekaligus gue buktikan juga nih ke kalian nih, ya kalau gue kan udah profit nih 4 juta nih ini gue lanjut lagi nih main nih nah, ini sekalian gue ke kalian nih bukti kalau kalian udah kalau profit itu kalau main terus itu disedot ini gue buktiin sama kalian nih, ya Oke okay, masih oke okay, lah walaupun walaupun walaupun disedot tapi kita gue pun berusaha di sini untuk nggak disedot ya gue pakai pola pola juga di oke gue masih sebisa sebisa mungkin untuk menang lagi ya gue coba di sini by spin di 1800.000 juta nah ini ini ini pola pola pola pola gue nih guys ya yang gacor-gacornya bisa diikuti yang rongga rongganya jangan ya ini ini di luar di luar konsep tapi gak apa-apa, ini gue, gue bagi polanya makanya. kali ya kalau sudah profit, ingat langsung lakukan tarik dana bila perlu, buat akun baru agar akun kalian tidak terdeteksi kemenangannya oke okay. oke, okay, masih di, ma banyak di skip ya <tuh> tapi nggak apa-apa sih, gue ini nggak masalah sih karena memang udah profit juga kan jadi nggak masalah ini gue nunjukin ke kalian aja Oke, okay. masih belum ya? Udah, udah, empat, udah sisa sisa spinnya, udah empat, tapi masih belum ini. Feeling gua ini kayaknya bener ya. Oke, okay, di skip juga. Ayo dong, screenshot tiga lagi dong, eh dua, dua lagi dong. Dan ini akan jadi base uh, spin terakhir gua ya. Okay, ini akan jadi spin tak gue gua, thank you buat kalian yang sudah nonton ya, thank you buat the profit, Gak apa papa, sampai jumpa di TKP selanjutnya, Arios.